Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku yang saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam seminar ini. Sebelum kita lanjut saya ingin mengajak kalian semua untuk menekan tombol subscribe like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa memberikan ilmu dan amalan dunia akhirat Amin amin robbal alamin sahabatku yang soleh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tiga arti kucing yang datang mendekati anda bisa jadi petanda dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan langsung diusir saat kucing datang mendekati kepada kita bisa jadi petanda dari Allah pada hakikatnya kucing merupakan salah satu hewan lucu yang menggemaskan yang disukai banyak manusia karena kucing memang hewan yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka tak heran jika kucing sering ditemui atau bahkan mereka yang menghampiri anda banyak orang yang menyukai kucing dan memeliharanya namun juga tidak sedikit orang yang kesal karena kehadiran kucing Bahkan beberapa orang tega memukulnya agar mereka pergi Padahal arti kucing datang mendekati pada kita adalah petanda atau pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing sewaktu beraktivitas Misalnya saat tengah makan Beberapa orang mungkin akan memberinya makan namun, sebagian lagi malah mengusir kucing tersebut lantaran dipikir mengganggu. Adapun arti kucing datang mendekat, yang perlu kita ketahui, namun sebelum itu berpikirlah sejenak, kenapa kucing tersebut mendatangi, mendatangi Anda dan kenapa bukan orang lain juga yang tengah menyantap makanan serupa dengan Anda. Nyatanya, kucing yang datang tersebut membawa pesan atau pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja petanda tersebut yang pertama jika anda didekati kucing artinya itu merupakan petanda dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan anda tentang hakikat memberi semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak, sepenuhnya hak kita melainkan ada hak-hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan seperti zakat fitrah dan zakat harta wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang penuh yang harus, di, yang harus dipenuhi tanpa menunaikan hal tersebut tentu sebagian umat islam kita belum menjalani aturan wajib yang harus ditegakkan kucing yang datang di saat itu kucing, kucing yang datang di saat kita sedang makan mengingatkan kita bahwa karunia atau rezeki yang kita terima juga harus dibagi dengan makhluk lain seperti kucing dalam makanan yang disantap Ternyata ada rezeki kucing yang harus kita berikan. Yang kedua, memberikan makanan pada makhluk Allah, termasuk kucing, merupakan sebuah kebaikan sesuai dengan Firman-Nya. Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat kebaikan lainnya. Terlebih lagi bila kita memberikannya dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika berbuat baik pada manusia, seseorang seringkali menginginkan adanya balasan seru. Balasan serupa dari orang lain Namun tidak demikian bila manusia berbuat baik kepada kucing Hewan ini tentu tidak dapat membalas apa yang sudah kita berikan kepadanya saat membagi makanan dengan kucing Manusia akan belajar bagaimana rasa yang memberi dengan penuh keikhlasan Yang ketiga, arti kucing datang mendekati, mendekati adalah Allah sedang memberitahu yaitu apabila kita tidak memberi makanan pada kucing tersebut sesungguhnya kita telah menambah rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas dan bukan hanya sekedar uang melainkan meliputi semua aspek kehidupan kita. Itulah arti kucing yang datang mendekat yang menjadi petanda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai membaca tanda-tanda tersebut Serta dapat menarik hikmah dari kedatangan seekor kucing kepada kita Semoga kita bisa saling berbagi atas rezeki yang Allah berikan kepada kita Semoga video ini bermanfaat buat kita semua Singkat cerita Barukallahulakum jazakumullah khairan